Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rinjani? Kembali bersama Robby di sini di Rinjani FNB Channel. Di video kali ini kita akan coba membikin tahu tempe bacem. Seperti ini jadinya. Bagaimana cara membuatnya dan apa aja bumbunya? Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan bahan-bahannya untuk membuat tempe tahu bacem. Sini ada tahu dipotong, kotak balok agak tebal. Kemudian ini ada juga tahunya. Untuk bumbu-bumbunya, di sini ada gula merah. Ada lada bubuk Ada ketumbar Ada daun salam Serai Ada laos Dan bawang putih Rebus air kurang lebih dua gelas Atau 400 ml Kemudian masukkan semua bumbunya Dari garam, kira-kira satu sendok teh, masukkan tempe dan tahunya. Masak hingga mendidih, dan airnya berkurang. Itulah airnya agak berkurang, kemudian beri kecap manis yang lebih tiga sendok makan. Lalu aduk kembali dan masak hingga airnya benar-benar habis Setelah mengering seperti ini Kemudian matikan kompornya biarkan dingin terlebih dahulu sebelum digoreng siapkan penggorengan, panaskan minyak lalu goreng tempe dan tahu yang sudah dingin tadi lalu setelah dirasalah cukup matang dengan warnanya coklat di hitam hitaman, matikan kompornya lalu angkat tiriskan dan siap untuk disajikan seperti inilah jadinya tahu dan tempe bacem. Silakan untuk mencobanya sendiri di rumah Terima kasih sudah menonton video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh